Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul Khair, alhamdulillah, anak bil khair Nah, di pertemuan kali ini, anak-anak akan melaksanakan penilaian harian. Materinya tentang Fawati Husuan. Nah, sebelum melaksanakan penilaian harian, kita simak video berikut. Sudah paham kan? Apa itu fawatir busuar? Untuk penilaian hari ini, anak-anak akan praktek membaca yang akan Ustazah share. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdallah dan doa penutup majelis alamin Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu alla ilaha illa anta. Tahu, view, kawat, pesan, ustazah, tetap patuhi protokol kesehatan. Ustadz Rani, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.